Halo guys, welcome to my channel Rainbow. Oke okay guys, senang sekali kita bertemu lagi di Harvest Town yang versi kedua. Dan di sini banyak sekali cerita-cerita yang ada di permainan baru ini guys. Jadi ini ada kaitannya dengan masa lalu uh, istrinya Tomko dan temannya hilang. Jadi di sini bakal menggali tempat mana misteri misteri uh, tempat teman-teman dan istrinya Tom Cole terperangkap itu guys. Jadi di sini kita mungkin banyak sekali misi dan teks yang harus kita mainkan di permainan versi kedua ini. Ya senang sekali karena di sini kita udah mendapatkan banyak sekali uh, tambahan baru dari Harvest Town di versi kedua ini. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas uh, Updatean baru dari restan versi kedua ini terima kasih developer developernya sudah berusaha keras untuk mengupdatekan versi kedua ini guys. Thank you so much dan terima kasih juga teman-teman masih menemani rimbabo di sini. Oke okay Guys jadi di sini kita bakal melanjutkan lagi cerita yang bakal lanjut di permainan baru ini. jadi apa saja tambahan baru di versi kedua ini guys? Mari kita saksikan bersama Dan bakal aku jelasin Sebisa mungkin Oke okay guys, jadi tambahan barunya adalah rumah kaca greenhouse, ye. Yeah, karena sekarang tanamannya per musim guys, sudah nggak bebas seperti dulu. Jadi di sini ada upgradean dari uh, Harvestand versi kedua. Oke, okay, jadi ada juga fish pond guys, jadi kita mungkin bisa memelihara ikan, ye. Yeah, ini seru banget guys. Dan ada juga cerita baru dari NPC-nya dan lama bakal di. Ya, mungkin bisa replay, berarti mengulang. Ya, cerita mengulangnya, dan di sini orderannya juga sudah berubah, guys. Jadi, orderannya sekarang uh, yaitu orderan truk dan airship. Kargo itu dijadikan satu, menjadi logistik hub, dan logistik hub ini bisa di-upgrade per level lagi, guys. Oke, okay, jadi orderannya lewat logistik hub. Oke, okay, jadi di sini ya foto-foto uh, seperti orderan yang bakal kita dapatkan nanti. Dan di sini juga ada tambahan dari stall-nya. Guys, kita bakal mendapatkan customers yaitu uh, mungkin ada NPC baru yang bakal datang untuk membeli barang-barang yang kita co. Kalian pasti penasaran NPC-nya siapa-siapa saja kan? Ya. Pokoknya nonton dulu. Guys, nanti bakal aku jelasin sampai ke sana. Uh, Workshopnya juga ada tambahan baru dan di sini kita bisa memasak. Kita ada mendapatkan kulkas dan kulkas itu bisa menyimpan bahan dan makanan yang kita masak. Dan di sini ada cooking levelnya, stove juga bisa upgrade ya upgrade dan ya ini banyak sekali tambahan dari hawasan kedua untuk tanamannya untuk tanamannya tadi sudah saya katakan sudah per musim jadi tidak seperti dulu ya kita bisa bebas menanam apa saja di musim apa saja oke okay, dan ini ada uh, hadiah dari haverstone oke okay, untuk ini nah by the way di crafting ini juga ada perubahan dari haverstone versi kedua jadi seperti apa perubahan dari craftingnya nanti kita lihat bersama Oke okay, dan selain dari uh, tambahan itu kita juga menemukan banyak yang baru guys. Aku menemukan sesuatu pas lagi jalan-jalan di sini. Nah guys ini ini sepertinya tempatnya ferry guys. Tempatnya ferry. Aku rasa begitu karena mirip banget gitu kan tenda ferry gitu jadi saya juga mencari-cari apakah benar ada ferry, guys ternyata benar ada ferinya guys <laughs> ini guys ferinya nah berarti di Town kedua ini lebih banyak cerita dan lebih banyak surprise-surprisenya oke okay, selain itu kita juga mendapatkan map baru yang berupa seperti seekor ikan lumba-lumba Aku juga penasaran, benar nggak sih? Karena itu cuma sekedar info dari foto-foto aja. Jadi kita bakal ngecek sendiri, benar nggak sih? Oke, okay. let's see. Nah, ini mungkin tempat misterinya, guys ya. Yeah, guys, ini apa? <laughs> ye yeah, ternyata benar sekali kita mendapatkan. Ya, Oke okay, dan ada tambahan perabot perabotnya Juga ada tempat-tempat baru Yang bakal kita kunjungi nanti Nah guys dan ini NPC-NPC Customer-customers kita yang bakal datang Untuk membeli barang di stall kita Wow <ketan> Senang sekali ya Karena kita bisa melihat Dan katanya ini nanti bisa dijadikan pacar loh Wah, kalian pasti senang sekali kan? Ya, aku juga Oke, kita lihat lagi Oke, jadi kita bakal lihat Gimana dengan perubahan bibitnya Jadi bakal aku jelasin Gimana cara melihat perubahan bibitnya Jadi untuk ini Warnanya hijaunya lebih mudah dan ada tulisannya SPR itu singkatan dari spring artinya musim semi jadi ini yang bisa ditanam di musim semi saja guys ya. dan disitu ada info bakal tumbuh berapa hari dan bisa mengulang kalau untuk biru ini bisa ditanam di setiap musim oke okay, jadi ini ada infonya kapan tumbuhnya dan untuk musim panas ini warnanya lebih tua, jadi kita bisa lihat perubahan warnanya ya. Tulisannya SUM itu singkatan dari Summer, oke? Okay? Jadi musim panas. Jadi musim panas kalian harus menanam sesuai dengan musim uh, bibitnya, jangan asal-asal tanam -asal ya guys ya. Kalau untuk musim kugur yaitu autumn itu singkatannya aut dan warnanya agak kuning dan di sini ada dua yang bisa kita uh, bantu kita mengerjakan pekerjaan lain seperti wood conquer ini bisa membantu kita menebang pohon dan lawn ini bisa membantu kita ke ensaman untuk menggali or jadi uh, lawn dan dan ini kita hanya menggunakan mengupam mereka dengan dua botol susu. Apa sesuai dengan jamnya saya tadi lupa lihat ya. Jadi kita nanti kalian ngecek sendiri aja biar lebih jelas ya. Oke. Okay. Ya sini ada perubahan juga guys. Untuk di sini craftingnya. Yang crafting biasa kita crafting ini ternyata sudah pindahkan ke tempatnya, David Hank ya, seperti Scarecrow, Famous Granger, Automatic Feeder, Automatic Collector, Worm Rags, Fishing Trip, Hive. Semuanya udah dipindahkan di tempatnya, Smashie. Jadi udah nggak bisa kita lakukan seperti dulu, yaitu langsung crafting lewat ini ya, bagnya ya, bisa kita ngecek. Oke okay guys bisa lihat ya udah nggak ada udah hilang jadi kalau misalnya memerlukan uh, sprinkler, uh, fishing trap apa kita harus ke tempat smithila Smithy jadi kita udah nggak bisa crafting lewat packnya oke okay? dan di sini ada skillnya juga ada level levelnya dan bisa di upgrade guys itu tulisannya upgrade nah cookingnya bisa di upgrade oke okay guys dan kita bakal lihat lagi. Uh, dan sini tempatnya pabrik kosong itu, ya. Pabrik rusak itu sudah nggak bisa terbuka lagi, udah tertutup, jadi nggak bisa digunakan lagi. Ostranya uh, udah agak <laughs> nggak ada lagi. Oke, okay, kita bakal lihat lagi di Carpenter. Yeay, guys, itu kukasnya guys. Jadi, kukas ini bisa kita beli di pilnya uh, uh, di tempat Carpenter, ya. Dan di sini kulkasnya bisa untuk mem, uh, men menaruh bahan-bahan dan menaruh makanan-makanan yang kita mau. Dan di sini ada juga uh, logistik hubnya, juga billnya di sini ya guys, dan fish juga. Dan di sini semuanya itu bisa di per level. Oke. Okay. Oke, okay guys, dan blueprintnya harus beli di tempat Carpenter, ya, yaitu wooden stool dan wooden table, wooden nightstand-nya. Semuanya harus beli blueprintnya lewat Carpenter. Jika kalian belum, ya, oke. Okay, jadi, kita setiap ada kado, kalian jangan lupa itu klem aja reward Oke, okay guys. Jadi, untuk habis nonton versi kedua, infonya sampai di sini dulu ya, guys. Ya, terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa like dan subscribe, komen di bawah, dan share ke teman lain. Dan see you on next video.